Baiklah bro, sahabat sama selalu dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru Di malam hari ini vitamin bahagia pun sudah kita dapatkan malam hari ini diunggahnya Bang Goril Bang Goril ini baru saja memposting foto bareng Abang El di suatu tempat nih bersahabat ya Di World Game. pastinya luar biasa Abang El tampil sangat kece dan keren banget malam hari ini Ini kebahagiaan dan asuman vitamin yang sangat membahagiakan pasti untuk warga Konoha disimak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril Bismillah santai sejenak bareng Abang El ini keren banget hingga komentar pun banyak sekali tentunya diberikan oleh Leslar Lovers Di antara ini dari Angkun Delvina Anuskar Leslar mengatakan masya Allah keren banget outfitnya Ayang wow luar biasa banget ya dan kita lihat juga ada tanggapan dari akun Rossi Anuskar Les 24 si embul cah bagus yang murah senyum, Masya Allah, Bang El emang murah senyum banget ya, semakin bikin tentunya warga Konoha semangat nih, untuk mendukung idola kesayangan kita di ajang manapun, penyemangatnya sudah muncul nih, Abang Fatih yang selalu membuat kita happy banget nih, hari ini kemudian juga persahabat, ya disimak nih di postingan berikutnya, ada Bunda Lesti Masya Allah, tampil sangat cantik banget ya Bunda El, ini cute banget, Masya Allah, mudah-mudahan Apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan Diberikan kelancaran Dan tentunya sebelum ke siar Nongkrong-nongkrong santai Dulu nih persahabat ya Keluarga Leslar Mudah-mudahan ada cidukan vitamin terbaru lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva tv yang akan selalu memberikan informasi Terbaru kabar baik dan kabar Menarik dari Leslar tentunya Ini dulu informasi Di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.